Aku tahu banyak kata-kata terakhir, tapi aku tidak tahu kata-kata terakhirnya. Tahukah kamu bahwa hati bisa saja retak, namun ia akan tetap terus berdetak? Dengan segala cara, kamu telah menjadi seseorang yang bisa melakukan semuanya. Jika ada yang bisa menyelamatkanku, itu pasti kamu. Aku tidak menyukai madu atau daging, dan nyanyian serta tawa telah menjadi hal asing yang bagiku. Aku adalah makhluk yang berduka dan berdebu serta kerinduan yang pahit. Ada tempat kosong di dalam diriku. Mimpi indahlah kamu, sekalipun itu bukan memimpikanku, yang jelas engkau tersenyum bahagia ketika terbangun dari mimpimu itu. Tuhan, sehatkanlah kedua orang tuaku, mampukanlah aku membahagiakan dan membanggakan mereka. Cinta yang baik adalah yang selalu mendekatkanmu pada kebaikan, saling menerima dan saling menguatkan, bukan saling menyalahkan. Kamu seperti lagu yang pernah ku dengar ketika masih kecil, tetapi aku lupa sampai aku mendengarnya lagi. Kamu telah merubah diriku, dan aku tidak akan pernah melupakan itu. Kekosongan di dadaku mulai dipenuhi amarah. Kemarahan yang tenang dan terkalahkan yang menjamin atas lukaku, dan aku percaya bahwa tidak ada yang bisa memahami luka itu. Keheningan tidak terlalu buruk, sampai aku melihat tanganku dan merasa sedih. Karena jarak di antara jari-jariku tepat di tempat yang pas dengan tanganmu. Ingatanmu terasa seperti rumah bagiku. Jadi, setiap kali pikiranku mengembara, pikiran itu selalu menemukan jalannya kembali kepadamu. Aku kesepian. Aku merasakannya secara mendalam dan permanen. Bahwa keadaan sendiri ini mungkin tidak akan pernah hilang. Tapi aku menyambut baik kesepian, yang berhubungan dengan menjadi anonim. Ini bukan kesepian yang menggerogoti bagian dalam seseorang, tetapi tidak memiliki ruang di dalam dirinya untuk menyendiri dengan nyaman. Orang-orang pasti akan memilih bunga yang paling cantik dan paling harum. Bunga yang berduri akan selalu ditinggalkan. Istilah maafkan dan lupakan tidak masuk akal bagiku. Memaafkan memungkinkan kita berhenti memikirkan suatu masalah yang tidak selalu sehat. Tapi jika kita lupa, kita tidak belajar dari kesalahan kita.